Joni Iskandar, seorang penyanyi dangdut kondang tanah air yang lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1960 di Pulau Masalembu Madura Jawa Timur. Bukan hanya menyanyi lagu dangdut, Joni juga memiliki kemampuan menjadi seorang kori. Karena Joni adalah lulusan pesantren Zainul Hasan Genggong Jawa Timur, namanya mulai populer pada tahun 1989 saat lagunya yang berjudul Bukan Pengemis Cinta Meledak di Pasaran. Dia juga tergabung dalam kelompok musik PMR yang terkenal lewat lagu judul-judulan. Suaranya juga terdengar saat mengumandangkan azan maghrib di salah satu stasiun TV swasta.